Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini 16 Desember 2022 Tim BWA berada di daerah Cianjur Lokasi detailnya di kampung Cibeleng Hilir Desa Cikancana Di tempat ini 98 rumah terkena Dan dampak rumah terkena dada gempa, Ya bisa dikatakan tidak bisa dipakai lagi atau dihuni ya. Sehingga sebagian besar penduduk desa ini mereka ditampung di tenda-tenda pengungsian. Yang terasa sulit adalah tidak adanya MCK yang memadai. Nah, insya Allah BWA akan membangun MCK untuk pengungsi-pengungsi warga di sini. Kita akan split dua, MCK untuk pria dan MCK wanita. Mudah-mudahan dengan adanya MCK ini setidaknya para pengungsi akan lebih nyaman mereka tinggal di tenda pengungsian. Banyak-banyak terima kasih kepada tim BWA yang sudah mensupport kampung kami, dari mulai awal terjadi gempa sampai saat ini.